Umur 42, punya anak satu, istri saya satu, istri saya Batak, saya Jawa, eee, kerjaan saya driver online. Jadi, eee, buat saya ikut open mic ini baru pertama kali, biasanya saya cuma nonton itu di TV. Jadi belum pernah open mic sama sekali jangankan open mic, ngeliat live aja baru kali ini dan langsung ikut open mic dan, tunggu dulu deg-degannya itu loh pak <laughs> pasti semua pernah ngerasain kalau yang lain deg-degan yang saya rasain jantung tuh copot dan nggak cuma copot tapi ke bawah nih parahnya ngegantung di daerah sini jadi di daerah sini cenut, cenut, cenut dari tadi tuh mau ke toilet nggak bisa ternyata cuma perasaan doang ternyata pas dipanggil kayaknya keluar dikir bener uh, bener ya baru kali ini ngerasain open mic deg kayak gini dan akhirnya tapi pembelajaran buat saya untuk ikut open mic ketika saya ngeliat di tv uh, ngeliat teman-teman open mic atau stand up comedy ketika nggak lucu saya nggak boleh nyinyir lagi beneran Dulu mungkin nggak oh, lucu nih. Ternyata susah banget jangan kan membuat orang ketawa. Ngatasin deg-degan aja berat banget. Jadi kali ini benar uh, apa untuk belajar kayaknya saya ikut ke sini, saya nyoba dan awalnya saya ngikut ke sini karena tadinya saya benar mau ikut sekolah Komedi, sekolah Indonesia School of Comedy. Terus ternyata pas mau ikut di informasi adminnya buat saya lumayan mahal. buat saya karena saya uh, dem, ya daftar online. terus akhirnya dibilang oh ada diskon kok diskon pun -ko tetap mahal buat saya. tapi akhirnya dibilang enggak ikut aja uh, datang aja setiap Jumat. makanya di sini saya katanya bisa latihan on free segala macam untuk latihan untuk bisa untuk stand up comedy tapi itu uh, cerita bukan cerita ininya awalnya tapi cerita awalnya ini saya ikut sekolah mau ikut sekolah stand up comedy itu sebenarnya karena istri saya. Istri saya tuh kita sering nonton TV, kita memang suka nonton stand up comedy. Kita sering ngebahas uh, tentang stand up comedy dan baru uh, sering diskusi dan kerasa bahwa oh, orang yang open mic, orang stand up comedy itu tuh orangnya cerdas. Orangnya pintar, orangnya cerdik, smart. Terus istri bilang kamu kayaknya ikut deh, kamu tuh pintar, Kamu tuh smart, dibilang gitu Karena dipuji, saya puji balik dong ke istri Enggak lah, nilai ku hancur kok waktu sekolah Kamu tuh yang bagus rankingnya Terus istri dia diam. tampaknya tuh susah banget dia Loh, kok kamu kenapa? Baru kali ini saya melihat tampang istri saya susah banget Tiba-tiba dia nangis Bang, kamu itu pinter Aku ini yang bodoh, buktinya aku ini punya suami kamu. Dibilang gitu. Kalau kepintar nggak mungkin aku punya suami kamu. Kamu ikut open mic dan berhasil. Jangan jadi driver online terus, katanya. gitu. Terus akhirnya setelah dipikir-pikir, kok oh, ya tahu sendiri kalau orang Batak uh, udah nyuruh, tapi walaupun istriku Batak yang terdibilang dibilang lah segala macam. Begitu-begitu, be -gitu, istriku tunduk sama aku Sebagai istri, dia harus tunduk, karena aku suami Tapi, ciri-cirinya dia ikut, tum, apa, ciri-cirinya dia tunduk sama aku Dia itu, logatnya, sudah ngedok kayak aku <guluh> uh, Serius, dia ngedok sama siapa sih kayak aku? Berarti dia tunduk sama aku Horas, muliate, <guluh> <hati>, terima kasih <tuh>